Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Yayasan al Anivers Kriya Suci Permai mengucapkan selamat dan sukses Mila SD Brians School yang ke-13. Semoga bisa menciptakan anak-anak yang kreatif, inovatif dan menjadi anak yang berakhlak mulia, penerus bangsa. Mà